Kalantan orang biasa siapa laung di najibat tempatan, di pengurus rt, malu kalau saya, tuh dah <San -tun> <San -tun> Jumat malam, tepung jangan penonton setiap manusia yang bawah dasar kita yang mesti dijaga kesuciannya. Ampun, adakah lisan? Apa tak Padukan, tapi bertambah. Kemurniannya saat ku tak ada, ku jauh darinya, amanah. Kau tak mampu membimbing dirimu hatimu tempat berlindungku dari kenyataan samaku petikan gitar paya <tik> delima. Ya iya mah mau di kalau bisa. Mau mah disebutin tadi Mama. <tik> Bila kamu Sallallahu Nang bang